di gambar pertama persahabat ya kita tahu dengan cidukan yang sangat masya Allah banget ya ketika Papa B diajak foto bareng dengan emak-emak Leslar di sana. Terlihat persahabat ya, attitude yang luar biasa Papa B Bi ramah banget, Masya Allah Mudah-mudahan semakin banyak doa, dukungan, dan support yang diberikan ya untuk Leslar Family Postingan ini pun juga kembali oleh akun Bu Fir Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh Bu Fir Masya Allah, ramah banget Papa B sama emak-emak yang minta foto tetapannya ah, Masya Allah Sehat-sehat adalah terus ya ibadahnya orang-orang baik Leslar family, Amin. Masya Allah banget ya, semakin bangga karena banyak orang-orang yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Kemudian juga persahabat kita lihat cedukan lain ya di sini. Perhatikan deh, banyak orang-orang yang sangat luar biasa mencintai, mensupport dan mendukung Leslar. Masya Allah begitu banyak dan tentunya terharu ketika di real life banyak banget yang sayang sama anak baik ini. Masya Allah Sampai abang membuli juga ikutan nganu tuh persahabat ya, kata Bu Fir Luar biasa idola kesayangan kita Masya Allah Saya selalu mudah-mudahan ibadah umrohnya berjalan dengan lancar dan khusyuk Amin dan selanjutnya persahabat kita lihat juga informasi penting banget untuk keluarga Gunoha diingatkan kembali bahwasanya Lesti Kejora akan tampil di Hood Indosiar yang ke-28 yang spesialnya Bunda Lesti Kejora persahabatnya akan kembali bersinar bersama sahabat The Devo dan 28 The Divo. wow ini keren banget, perhatikan persahabat ya kalimat caption yang ditulis oleh Ibu Siwi, selamat datang kembali Lesti Kejora di rumahmu Indosiar nanti Dede Lesti akan tampil dalam Lesti Kejora kembali bersinar bersama sahabat Dedivo dan 28 Dedivo. Sudah kangen dengan Lesti Kejora tampil di Indosiar lagi? Saksikan perayaan ulang tahun Indosiar yang ke-28 dirayakan dalam dua malam penuh gemilang, konser Indosia Selasa tanggal 10 Januari pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dan konser raya.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 Masya Allah, mudah-mudahan idola kesayangan kita menampilkan penampilan terbaik Karena ini perdana dan pertama kali kembali Bunda Lesi akan tampil Masya Allah Kemudian juga para sahabat kita lihat nih ada kabar yang sangat membahagiakan sekali Alhamdulillah kita juga terharu Bunda Lesti, Papa Bilar, dan Al-Fatih ini mendapatkan hadiah kenang-kenangan dari almarwah FC buat keluarga cemana, Masya Allah. Ada nama Lestiani, Al-Fatih, dan Rizki Bilar. Ini luar biasa banget, persahabat, Masya Allah. Keren dan terbukti bahwa di luar sana banyak orang-orang yang tulus mencintai keluarga Leslar. Kemudian juga persahabat, banyak tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan Diantaranya dari akun, Inun Gagustiani mengatakan Masya Allah, Alhamdulillah, Panda Abang Fatih dapat hadiah Al-Quran ya Masya Allah, luar biasa Ini mah keren banget, tersahabat ya Ada bacaannya, Rizky Bilar Al-Fatih, dan Lestiani ini keren, kemudian juga persahabat, ya kita lihat cidukan vitamin dari Bunda Lesti, walaupun lewat endorse atau iklan, tetap bahagia sekali ya. melihat Bunda L luar biasa, yang semakin hari semakin bersinar, mudah-mudahan lancar, sukses apapun yang dilakukan semoga terus memberikan kebahagiaan untuk banyak orang, kemudian juga persahabat, perhatikan juga di unggahan IGS-nya Canova, kali ini cidukannya langsung dari Jepang Oma Dewi lagi belanja baju nih, masya Allah sehat-sehatnya untuk Oma, bahagia terus dan semoga ada kejutan. Leslar Pelni bisa, tentunya liburan ke Jepang juga, Amin. Kita selalu menantikan, menunggu kabar baik dari Leslar. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Lesli dan Bilar, tentunya. Ini dulu informasi di sore ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar. Baik Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.